Para sobat semua, selamat berjumpa di channel saya Mesa Karyainka. Pada video kali ini saya ingin <tuh> sedikit bercerita uh, pengalaman saya dalam menunggu surat Edson nih teman-teman semua ya. Buat para YouTuber pemula sama seperti saya mungkin uh, di luar sana banyak yang sedang menunggu kedatangan surat pin Edson ini teman-teman jadi saya mau cerita teman-teman saya proses saya mengajukan pin Edson ini sekitar empat bulan tepatnya pada tanggal 3 Maret teman-teman jadi cukup lama sekali uh, sekarang uh, datang itu surat pin pada tanggal 3 Juli ya teman-teman ya Jadi pas datangnya Surat PIN itu pada hari ini teman-teman Tepat jatuh akhir Tanggal uh, Saya dimana saya harus Memverifikasi PIN itu Dan lewat dari tanggal ini Iklan akan dicabut ya teman-teman Jadi video kita itu sama sekali Tidak ada iklannya Tapi buat teman-teman yang mengalami Hal serupa seperti saya Tidak perlu khawatir ya teman-teman Semua ya tidak perlu khawatir karena selagi kita sudah melakukan langkah-langkah Ataupun uh, tutorial yang diberikan teman-teman kita Teman-teman senior kita Jadi uh, sebetulnya selagi alamat pengiriman kita itu benar Itu tidak salah kode posnya Itu pasti sampai teman-teman jadi tidak perlu khawatir ya gitu. Dan kalaupun tidak datang selama empat bulan teman-teman Dan itu juga tidak perlu khawatir sebetulnya Kita bisa lakukan chat dengan pihak Youtube Bisa dilihat di dashboard teman-teman Langkah apa yang harus kita lakukan Kita ikuti petunjuk mereka Mereka pasti akan respon dengan baik Selagi teman-teman Menggunakan bahasa yang sopan dan beretika Pengalaman saya kemarin saya sudah coba chat Dan saya dianjurkan Karena waktu waktu saya belum habis Empat bulan itu Jadi kita diberikan estimasi waktu selama empat bulan Waktu saya belum habis Saya suruh menunggu Dan saya suruh melakukan tiga kali permintaan surat etan jadi setelah uh, permintaan pertama kita minta lagi diberikan kesempatan tiga kali selama 21 hari, 21 hari. jadi kita lakukan permintaan nah, jika proses itu telah selesai maka kita bisa melakukan chat langsung ke mereka dan kita minta bantuannya langkah apa yang harus kita lakukan jadi teman-teman Sebetulnya tidak rumit ya Cuman kita hanya resah saja gitu Kapan sih datangnya surat ini ya teman-teman ya Kapan datangnya surat ini Jadi kita merasa galau ya sedikit ya gitu. Sebenarnya tidak sulit Kita bisa melakukan verifikasi dengan KTP Itu juga sama Sangat mudah sekali ya teman-teman Secara kebetulan Saya tadi pagi sudah mencoba uh, Mau melakukan permintaan, tapi belum saya lakukan. Tepatnya jam sebelas di luar dugaan, ya teman-teman, ternyata surat itu datang. Jadi, ini isinya angka di mana kita memverifikasi alamat uh, pengiriman atau alamat pembayaran. Ya, buat teman-teman, saya rasa. Uh, Teman-teman semua mungkin sudah banyak lebih tahu gitu ya Kita bisa lihat di tutorial-tutorial para senior kita teman-teman gitu Jadi tidak perlu rasa gitu Tidak perlu khawatir Karena semua juga banyak yang mengalami hal serupa seperti kita teman-teman Pesan saya buat teman-teman youtuber pemula Selalu semangat Uh, dalam berkarya, jangan putus asa Terus memberikan hal-hal yang terbaik Buat uh, penonton Dan berikan konten-konten yang menghibur Serta bermanfaat Dan sekali lagi, saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Ataupun yang sudah subscribe channel saya Dengan setia mengikuti langkah-langkah Ataupun video-video saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan salam buat para youtuber sem uh, pemula. Semoga kalian bisa sukses. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih.